Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah Subhanahu ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya Malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke okay guys Perkampungan itu memang sangat menyenangkan Apabila kita hidup di bandara Ataupun di perkotaan Itu akan merasa bising Akan merasa istilahnya macam uh, Tak ada ketenangan macam itu Tapi Ketika kita tinggal di kampung Tetapi kita kalau istilahnya berkunjung ke kampung Maka ketenangan, kebahagiaan, ketentraman itu ada dalam diri kita Apalagi kita yang dulunya istilahnya tinggal di perkampungan Seperti itu guys Makanya ketika saya melihat perkampungan yang ada di Malaysia Saya sangat senang sekali Karena saya tinggal di perkotaan dan saya juga dulu memang orang kampung seperti itu Nah ketika balik kampung memang ketenangan Ya kan kegembiraan Dan mengingat masa-masa lalu Macam masa-masa kanak-kanak dulu Itu pasti kayak Wow, aku dulu seperti ini, pasti menyenangkan seperti itu. Nah di sini guys ada video baru daripada Mas Toha ya dan ini sesuai dari requestan teman-teman sekalian. Pokoknya kalau Mas Toha ini upload video baru ya kan, banyak sekali teman-teman yang kirim linknya lewat kolom komentar ataupun di Instagram seperti itu. Nah di sini ada video yaitu pening layan kawan Bangladesh keliling kampung Malaysia. Saya pengen tahu guys kampung di mana ini ya kan? Dan suasana daripada video awal awalnya ini ini bagus banget. Ini hampir sama kayak di kampung saya seperti itu ya. Nah, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Perjalanan okay. hari ini aku berkeliling di kampung Malaysia dan hari ini aku mengajak okay. sahabat saya dari Bangladesh untuk okay. melihat suasana perkampungan Malaysia karena kawan saya dari Bangladesh ini tidak pernah keliling perkampungan Malaysia dan hari oh, ini saya ajak okay. keliling di kampung perkampungan Malaysia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi sore hari ini aku rencana itu mau jalan-jalan Keliling perkampungan bersama teman saya dari Bangladesh. Dia itu jauh-jauh dari Bangladesh Kemudian ingin melihat perkampungan yang ada di Malaysia Katanya dia itu penasaran seperti apa kampung di Malaysia okay. Ini kawan saya ya eh, nah, mau saya ajak jalan-jalan keliling perkampungan ke Malaysia dan oh, keliling perkampungan ke Malaysia ya, keliling kampung Malaysia dan nanti saya akan mau belikan dia burger. Kamu tahu burger tak? Barger, barger. Oh, burger, barger, barger. burger. Barger, barger. burger. Burger, burger. <laughs> nanti <tuk> saya. saya tak tahu, oh burger tak tahu? tahu. Burger tahu. Burger. Barger. Dan ini hari dia sudah bising-bising, katanya duduk duduk sini bu apa? Orang jual-jual tak ada dia sudah protes ke saya ya memang di sini tuh tak, tidak ada orang okay. adanya ya sungai oh ada sungai guys sungai wih cantik kan? ya cari ikan orang memancing tapi ikan tak ada apa -apa. mau pindah mana lagi bang mancingnya mau pindah mana tak dapat ikan oh begitu ya ini kalau dekat mersing tak ada acara acara apa apa bang dekat mersing tak ada acara acara apa apa oh tak ada Oke okay. Oh tidak tahu Abangnya fan GDT kah? Abangnya fan GDT? Iya yeah. Iya kah? Sebelas yeah. 11 hari bulan datang tak nanti? Datanglah. Betul Datang lah Pasti lah hey, Ada rombongan ke kalau dekat Mersing? Huh? Ada rombongan? Ada Ada rombongan naik Mersing so sama, -sama. Apa, gitu? Ada Ada Ada abang naik nanti ke SSI naik apa? Hmm, gitu. Yang betul bang Dari Mersing naik moto Iya yeah. Oh ah. rumahnya di pasir gudang Di Mersing sini? Ya belajar Oh belajar Oh belajar Oke oke oke, oke. Berarti aslinya pasir gudang Belajar di Mersing ya. Oke bang terima kasih bang ya Nanti kita jumpa di SSI ayo, ayo coba sedikit bagi semangat untuk Johor ah. <laughs> <tuk> Tak mau lah Oh tak mau Tak mau lah Johor luaskan kuasamu lah ya. begitu lah Oke okay. Malaysia saat ini akan ada pemilihan raya atau mengundi dan okay. hari ini aku melanjutkan perjalananku untuk keliling perkampungan malaysia bersama sahabat saya dari bangladesh karena dia sayang banget asli sayang sekali. banget ini kameranya mas toha kurang bagus di malaysia jadi bagus dikit aja kalernya bagus asli untuk melihat kampung di Malaysia ternyata kalau di kampung itu banyak sekali buah-buahan yang ini dur durian ya guys perkampungan ya. Malaysia dan Cantik buah guys. pepaya kan. ya kalau bahasa Malaysia buah nih guys ya saya kasih tahu nih guys ya saya kasih tahu di kampung saya itu ada juga yang seperti ini loh guys bangunan-bangunan ini loh guys jadi, di setiap perkebunan ataupun persawahan tuh pasti ada kayak gini. Betik ya, sama Karena loh, guys. Nah. Ini namanya buah pepaya. Oke, pepaya, besar -besar banyak sepaya. juga di kampungnya, Masya Allah. Dan suasana kampung Malaysia itu benar-benar sangat damai, ya, Oke sangat sejuk, sangat tentram sekali. Oke. Untuk warganya di sini, kalau sore hari itu tidak ada yang keluar rumah, ya. Hmm. dan ini Proton, suasana asli. mau mengundi ya setelah keliling perkampungan okay. malaysia akhirnya saya singgah di kedai burger malaysia dan ini pertama kali Bandung makan burger malaysia ayam apa ayam kampung jadi ba bandu ini Maksudnya saya ajak aja. ke kedai burger dia tanyanya ayam kampung, jual ayam kampung apa tidak? Oh ya, kok oke. Nanti saya tanyakan ya, dia jual ayam kampung apa tidak? <laughs> Macam mana sudah pernah makan burger Malaysia? Oh, tak tahu. Baru pertama kali ini ya? Iya oke, oke, oke. Nanti rasakan ya, bagaimana rasanya burger Malaysia ya? Kan jadi hari ini saya singgah di Gede Burger malaysia ya burger jadi di malaysia tuh kalau tiap petang itu banyak sekali penjual-penjual burger di perkampungan ya dan okay. ini di perkampungan memang jualnya di tepi jalan diam-diam ini bukan kedai tahu. nanti kita bungkus kita beli minum dekat tempat lain paham <laughs> Bandung pening Bandung. <laughs> Aduh. <laughs> eh aku tanya dekat Bangladesh ada burger tak Adalah. Iya, gue. Adalah, Adalah. ada lah iya ke ada lah nggak ada Burger apa? Burger. Saya tak tahu lah. Oh, barga. <laughs> burger burger burger tak burger burger burger burger burger burger apa? Oh, is it? Oh, burger, it? Burger. is it? Oh, is it? Oh, is it? Oh, Woi it? Oh, is it? Oh, Oh, is it? Oh, is it? ini saya masukkan YouTube. SP Burger, <laughs> hee, support, support guys, support guys, kak bersing nih. Ini jualannya di alamat mana ini, Jack? Oh Seri Pantai. Sari Pantai. SP Burger. SP Burger. SP Burger. Guys, guys, support ya guys ya SP Burger nih guys. Kalau kawan-kawan dekat sana, ha, kena datang lah beli lagi guys, rasa dia tuh ha. Oh, Sepi Johor. Ini yang mau untuk tempat-tempat silakan hubungi nomor ini ya untuk sahabat-sahabat burger Angah dan Acai ya, sekarang berada di perkampungan Seri Pantai Mersir ah, itu guys ada nomornya guys oh. ini ini dia belum pernah makan burger Iya yeah. oh. dia penasaran macam mana rasa burger dia cakap macam itu oke wih sedap tuh udah lama sih jualan burger oh dah sampai dah dua belas tahun dua belas tahun wow tahun oh. lama banget oh. Dekat dua belas tahun di sini pantai ya oh depan rumah depan rumah ada. depan rumah saja oh rumahnya ini berarti oke okay. oh rumahnya ini di jualan sejak dulu, dulu saya sejak dulu saya satah ini ada mau pemilihan apa kok terdengar pemilihan ini undi undi pemilihan kerajaan oh pemilihan kerajaan oh, pemerintahan ah, kalau di Indonesia okay. pemilihan presiden ya iya sama. Oh, sama sama Mama, sama oh, oke okay. sebentar lagi akan ada mengundi kalau Malaysia dia ya? oh mengundi sembilan eh, belas hari bulan sembilan oh, hari bulan, 19 hari bulan. Okay. Ya. Tang tanggal sembilan belas ya berarti cepat uh, bentar lagi ya guys ya sekarang udah tanggal 11 ya eh tanggal 8 ini saudara ya Ci? saudara ya ini oh saudara eh macam sedok ya asli sedok banget ini kayaknya Ayamnya itu ayamnya tuh guys, ada ayam ada daging, waduh, semantul. Jadi kambingnya dimasak kok kambingnya, dagingnya Sampi. dimasak dulu ya. Sampai Sama apa? Ayam. Kan ngomong kambingnya. Saya pecinta burger sih guys, asli. Pokoknya Sudah kalau pesan gitu saya pasti burger dulu. gitu. Kalau Apang dimana mana-mana gitu. Di depan rumah saja. Oke, okay. dia malu, kayaknya kalau di shoot kamera. dulu ada orang yang suka burger, kayak saya itu kalau makan burger enak banget, tapi ada juga istilahnya orang yang nggak suka gitu. Dan kalau dilihat dari burgernya tadi, itu guys, itu enak banget, asli dagingnya juga, ada daging ayam sama daging sapi gitu. Dan apa ya, sausnya juga banyak banget, guys. Itu yang membuat saya tuh kayak ngiler gitu. Dan ya mungkin itu saja video kali ini guys Terima kasih mas Toha yang sudah buat saya ngiler gitu kan <laughs> Aduh asli ngiler banget dan itulah suasana perkampungan yang ada di sana. Kalau saya lihat memang alasan orang Indonesia betah di Malaysia Karena sama guys perkampungannya aja begitu gitu kan perkampungan ataupun tempat tinggal mereka tuh hampir sama dengan Indonesia seperti itu. Dan kayak suasananya ya kan. Itu memang benar-benar sama gitu. Dan hujan, ya hujan ya pasti hujan gitu. Tapi hampir mirip lah. Ya kan? Mirip banget lah kehidupan di sana gitu. Ada jualan arang jualan depan rumah gitu kan sama kayak di kampung saya juga. Di kampung di sini juga ada gitu guys. Perkampungan-perkampungan seperti itu Kalau teman-teman istilahnya kalau tepi bandar ya Ke perkampungan tepi bandar Itu hampir setiap di depan rumahnya itu adalah kedai Seperti itu Dan ada juga setiap rumah itu pasti jualan Kayak burger Ada juga yang jual bakso Ada yang jual sate dan lain sebagainya Nasi goreng ya kan Nah itu Suasananya emang seperti itu gitu, makanya ketika orang Indonesia tinggal kayak Mas Toha ini tinggal di sana itu betah di sana guys, karena ya mirip gitu, ya seperti itu ya kan, dan orang-orangnya juga ramah ya kan, nah, itu yang paling penting.